yang pertama ada bocoran Elite Pass terbaru season 29 untuk bulan Oktober. Sebelum kita bahas full hadiah dari Elite Pass terbaru ini, mari kita simak trailernya cuy. Skui Wele-weleh, berubah dong. Iya, sedang terjadi adegan bertumbuk di sini. Alah malah main kejar-kejaran gak tuh cantik <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> oke okay. jadi elite pass terbaru ini memiliki tema kesatria elang ya dengan logo fire pass berbentuk cangkang siput dan kepala burung elang cuy dan untuk tampilan badge-nya berbentuk kayak kepala burung elang gitu cuy oke sekarang kita bahas full hadiahnya cuy Skui. oke seperti biasa ya kan selalu ada banyak sekali item dan hadiah-hadiah bonusan ya kan jadi di sini gua cuman membahas item atau hadiah eksklusif dari Elite Pass bertema Buyung Ayang ini cuy. Waduh, Buyung Ayang gak tuh. <tik> Yang pertama ada skin terbaru dari senjata mel atau panci. Nah, untuk desain belakangnya mewah kali cuy. Dengan warna emas-emas gitu ya. Terus, ada logo kayak Gucci atau apa nih? Terdapat desain sayap juga nih di sini. Dan untuk di bagian depannya, terdapat logo kepala elang lumayan lah ya, buat menambah koleksi skin panci kita, cuy. Yang kedua, ada skin terbaru dari kendaraan kaleng biru. Nah, untuk desain tampilannya cukup menarik sih. Dengan logo kepala elang di bagian samping skin mobil ini Sayang sekali ini skin gak ada animasinya ya Kalau ada animasinya bakalan lebih kece lagi sih cuy Misalnya dikasih sayap yang bisa gerak-gerak ya kan Waduh Kalau bisa boleh lah ya Yang ketiga ada set bundle eksklusif untuk karakter cewek Nah, untuk desain skin rambutnya Kayak, kayak bertema ratu-ratu mesir gitu cuy Terus ada aksesoris sayap emas di bagian pundak kanannya Terus ada aksesoris ikat pinggang permata juga di sini. Ngomong-ngomong boleh juga nih cuy Iya yeah, kan? <laughs> Yang keempat ada skin terbaru dari senjata pistol G18 Nah untuk desainnya cukup kece Cuman ya gitu Gak ada statistiknya cuy Cuman buat menambah koleksi skin pistol default kita ya kan Yang kelima ada skin terbaru dari surfboard Nah, untuk desainnya unik Terus ditambah lagi dengan animasi cahaya bling-bling nih Waduh Ada animasi apinya juga nih di bagian ujung bawahnya Dan juga terdapat animasi cahaya kedap-kedip di bagian atasnya Bakalan keren banget sih kalau kita pakai di in-game dan digabungin sama set bandel serba kuning-kuning emas ya cuy ya. Yang keenam ada skin terbaru dari granat atau bom Nah untuk tampilannya klasik dan simple banget nih Dengan desain kepala burung elang di bagian atas Dan di bagian bawahnya cuman didesain kayak ukir-ukiran kerajaan Mesir ya kan Waduh, ukir-ukiran nggak tuh? Apa sih? Semoga aja kalian ngerti ya, ukir-ukiran itu apa cuy Ukiran adalah kegiatan mengolah Ih, lemes sekali bacanya Belum makan nih kayaknya nih cuy Bentar-bentar Ukiran adalah kegiatan mengolah permukaan suatu objek trimatra dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut sehingga didapat imaji tertentu. Mengukir sering dihubungkan pula dengan kegiatan memahat. Namun dua kegiatan ini berbeda sebab memahat lebih bertujuan untuk menghasilkan benda tiga dimensi. Botok. Yang ketujuh ada skin terbaru dari loot box atau dead box. Nah, untuk bentuknya kayak guci. Dan terdapat desain kepala kucing atau hewan guguk nih cuy. Bruh. Ditambah lagi dengan animasi aura-aura berwarna ungu. Yang gua suka dari skin dead box ini adalah animasi matanya cuy. Bisa menyala-nyala ya kan? Boleh-boleh nih skin cuy Yang kedelapan ada skin terbaru dari tas atau backpack Bonusan untuk free passnya Yang kesembilan ada skin terbaru dari tas atau backpack Untuk hadiah elite passnya Nah... Untuk tampilan level satunya memiliki desain kepala ular kobra yang menjulurkan lidahnya cuy Terus ini untuk tampilan level 2-nya Dengan desain kepala ular kobra yang siap menyemburkan bisanya Kok jadi ngeri ya gua? Terus ini untuk tampilan dari level 3-nya dengan desain masih sama ada kepala ular kobra Dan ditambah dengan animasi aura-aura berwarna pink-pink gitu cuy Kelihatan lebih glowing-glowing ya Yang ke 10 ada set bundle eksklusif untuk karakter cowok Untuk desain tampilannya gak jauh berbeda dari set bundle versi ceweknya tadi ya Gak bagus dan gak jelek cuy Standar lah ya huh? Jujur aja nih Dari set bundle Elite Pass ini Mau yang versi cewek ataupun yang versi cowok gua kurang suka dengan desainnya sih Gak tahu kalau kalian cuy Suka apa enggak ya kan Menurut kalian Elite Pass terbaru season 29 bulan Oktober ini Keren? Biasa aja? Atau jelek cuy? Komen di bawah ya Oke okay. Yang kedua, ada bocoran Gold Royal terbaru. Jadi, di sini ada dua set bundle terbaru yang dikabarkan akan menjadi hadiah dari Gold Royal terbaru. Selanjutnya, cuy, yang pertama ada set bundle boneka Teddy jahat. Nah, untuk desain tampilan set bundlenya keren nih, mirip sama bundle white bear yang dulu pernah rilis pada event Diamond Royal ya. mirip banget ya kan dan bandel baru ini nggak bisa dipisah-pisah ya berarti bukan set bandel cuy tapi lebih ke arah kostum nih sayangnya di sini belum ada cuplikan videonya cuy enggak papalah ya kita tunggu info lanjutnya ya kan Oke okay. Terus, yang kedua ada set bundle dengan tema olahraga. Nah, set bundle ini memiliki desain kayak pemain olahraga cricket ya. Buat kalian yang nggak tahu olahraga cricket itu kayak gimana, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy! Aduh, retak-retak tuh biji. Gak ada ahlak anjir yang lempar bolanya Bolehlah ya Set bundle ini digabungin sama set bundle lain Contohnya kalau kita lagi iseng-iseng pakai bundle yang kocak-kocak gitu kan bolehlah ini dicoba-coba ya kan Dan biasanya hadiah dari set bundle dari event gold Royal itu berkaitan dengan Olahraga dan profesi ya kan Jadi kemungkinan besar set bundle dengan tema olahraga cricket ini Akan menjadi hadiah dari Gold Royal selanjutnya cuy Gimana? Tertarik mengoleksi set bundle ini? Yang ketiga ada event gratis berhadiah skin senjata Nah, dikabarkan nantinya akan hadir atau rilis Skin terbaru dari senjata famas Yaitu skin famas gold Dan cara mendapatkan skin famas gold ini mudah banget cuy Mirip-mirip sama cara mendapatkan skin pistol di set eagle Dan G18 gold kemarin Cukup kalian bermain di mode kelas sekuat rank Dan naikkan rank kelas kuat kalian untuk menyelesaikan misi yang ada Agar kalian bisa mendapatkan skin baru FAMAS Gold ini Untuk statistik dari skin FAMAS ini masih belum diinfokan cuy oleh pihak Garena Kalau skin Desert Eagle Gold kemarin memiliki statistik Reload Speed 1 dan Magazine nya plus 1 kalau skin G18 Gold kemarin memiliki statistik Rangenya plus 1 Dan akurasinya min 1 um, Kalau menurut gue kemungkinan statistik dari skin FAMAS Gold ini adalah Akurasinya plus 1 Dan magazinnya min 1 cuy Kalau menurut kalian statistik dari skin FAMAS baru ini gimana nih? Komen di bawah ya okay dan event mission kelas sekuat berhadiah skin famas gold ini akan hadir atau rilis setelah update besar ob24 besok kalau nggak salah cuy jadi kita lihat nanti ya oke okay. okay, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian